Kabar pertama, persahabat, ya ada sebuah info dari Bu Harsiwi Ahmad Kita lihat di akun Instagram pribadinya Bu Harsiwi menginfokan kepada kita semua Bahwa jangan sampai lupa untuk malam hari ini saksikan Top 28 Grup 4 Konser Lida 2021 persahabat, ya Tentunya bakal ada kejutan nih persahabat ya malam hari ini di konser Lida nih Tetapi... Bisa yang ya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar tidak hadir malam hari ini. Di situ ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Arsyi Persahabat ya, ada juri-juri top Indonesia yang bertugas malam hari ini. Akan ada Bunda Inul, Dewi Persik, Reza Zakaria, Papa Fildan dan Passion Guru Eko Chandra Persahabat ya. Tentunya nama Dedek Lesti juri tidak tercantum bahwa hari ini atau malam hari ini dilihat oleh si Kejora tidak tanggal di acara LIDA 2021 grup 4 top 28 persahabat ya host-host juga tentunya disitu ada Gilang Dirga, Abi Ramzi Irfan Hakim, Ruben Onsuli Rara dan Jirayut dia 4 official persahabat ya, nama Rizki Bilar juga tidak ada, ternyata tentunya pasangan couple kita tidak hadir di acara malam Tentunya konser top 28 grup 4 persahabat yang mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan dan tentunya kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Dan untuk ke kabar selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget nih dari abang Rizky Bilar. Yang menemikian kevokatan juga bahwa jangan sampai lupa, malam hari ini saksikan JWB2, para sahabat, ya disitu bakal ada bagi-bagi THR nih, Rizky Bilar langsung. Tentunya ikutin giveaway-nya situ ada keterangan persahabat ya Tentunya kalian semua harus foto sama TV-nya Pas adegan yang ada Abang Iqbal ya persahabat ya Aduh tentunya kita akan dikasih THR langsung oleh Rizky bilal. postingan tersebut disebut telah post kembali oleh akun Instagram oleh Patiks yang mana disini sebuah kalimat caption dikatakan Yuk ikutan giveaway-nya, nanti pas nonton JWB kalian foto sama TV-nya Pas adegan yang ada Bang Iqbalnya ya, terus kalian post di feed Instagram Kalian jangan lupa tag abang yang beruntung akan dapat hadiah, hoodie, dan uang tunai dari abang Rizki Bilar Wow, bersabat ya Tentunya siapa yang beruntung pasti akan mendapatkan hadiah spesial uang tunai dan hoodie dari abang Rizki Bilar Langsung bersabat ya Jangan sampai lupa ikutan Tentunya mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial, ya. Tentunya, Alhamdulillah, untuk video di channel YouTube-nya Pasha Adelia TV ini, udah masuk ke 23 trending. Para sahabat, ya, ini keren banget, luar biasa berkat kekompakan dari para fans ungu dan leslar, para sahabat, ya nanti mudah-mudahan selalu booming dan trending untuk video yang ada Dede dan Abang Bilarnya wow ini keren banget semakin bangga kepada Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya para sahabat di sini ada sebuah unggahan postingan dari akun Instagramnya Pak Bambang Suteja para sahabat yang kita lihat Pak Bambang Suteja di sini Bang sebuah postingan foto ketika bareng Lesti Kejora persahabat ya di rumahnya si cantik Dedek Lesti Kejora. Ada sebuah kalimat caption yang tentunya membuat kita semakin bangga persahabat ya oleh Pak Bambang di situ mengatakan bahwa tentunya Pak Bambang lagi diskusi bahagia dan tentunya makan bareng keluarga Lesti Kejora. Dengan tentunya dihidangkan mie ayam ala Mamah Radio. Aduh, cute banget di persahabat ya. Tentunya juga kita bakal dikasih kejutan. Tentunya proyek Lesti Kejora akan segera hadir, persahabat ya. kami really soon, wait for it. Wow, persahabat ya, makin gak sabar, Proyek terbaru bersama Pak Bambang Sotojo dengan Lesti Kejora pastinya bakal keren dan luar biasa banget, persahabat ya. Selalu dukung, selalu support, dan selalu mendoakan buat idola kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin, ya alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans, yakni dari akun instagram Erniyasha77 Erniyasha77 disitu mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah Dede selalu dikelilingi orang-orang yang baik, semoga lancar dan sukses apapun itu projeknya, amin tentunya memang kebanggaan banget persahabat ya selalu dikelilingi oleh orang-orang hebat, yang tentunya selalu mensupport buat hubungan Lesti dan Rizki Bilar Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget ya. Di sini ada unggahan dari akun virus Leslar yang mana di sini mengunggah, tentunya mengunggah kembali para sahabat ya. Live Instagramnya Bang Moreno Pratama tuh, kita lihat aja nih. Di situ Bang Enol kayaknya kagak puasa para sahabat ya, ada komentar langsung dari Dedek Lesti. Kata Dedek Lesti, puasa, katanya, wah, terciduk banget nih Bang Enol sedang tidak puasa para sahabat ya, aduh langsung ditegur oleh Dede oleh Sikil nih yang selalu mengingatkan persahabat ya tentunya Bang Eno di sini mencontohkan yang kurang baik di persahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan barokah buat Leslar. Dalam postingan sebut juga tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Bu Fir mengatakan di situ loh ketahuan Bunda Dede katanya ya ada banyak komentar juga nih dari para fans yakni dari akun Instagram Maulid Dazi yang berkomentar tarik lagi aja teh nya Bu Bos katanya. <laughs> Ada juga komentar lain dari akun Dina Firli 16 disitu mengatakan dalam kolom komentar ketahuan sama Bu Bos katanya ya. Wah, kayaknya ditarik lagi nih teh dari Dede Lesti ya. Mudah-mudahan saja kita selalu mendoakan buat Leslar tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan barunya, para sahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia, tentunya dari Lesni dan Rizky Bilar, tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini do informasi di sore hari ini. bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.